ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, Kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya.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 sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama namanya Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya, dilakukan dalam Allah sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Hidea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes -murid dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya. Rabi! Orang yang bersama dengan engkau di seberang Sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata: 'Aku bukan Mesias, tapi Aku diutus untuk mendahului.'" Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi Termasuk pada bumi Dan berkata-kata dalam bahasa bumi Siapa yang datang dari surga Adalah di atas semuanya Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya Dan yang didengarnya Tetapi tak seorang pun Yang menerima kesaksiannya itu Siapa yang menerima kesaksiannya itu Ia mengaku Bahwa Allah adalah benar Sebab siapa yang diutus Allah, Ialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak, Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, Ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, Ia tidak akan melihat hidup, Melainkan murka Allah, Tak ada di atasnya ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Jawab Yesus kepadanya Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami, Yakub? yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya jawab Yesus kepadanya barang siapa minum air ini ia akan haus lagi tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya sebaliknya Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggilah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya. Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan, nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi. Nenekmu yang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku Hai perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di Gunung ini dan bukan juga di Yerusalem kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian Allah itu roh dan barangsiapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran jawab perempuan itu kepadanya aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus apabila ia datang ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami Kata Yesus kepadanya Akulah dia Yang sedang berkata-kata dengan engkau Waktu itu datanglah murid-muridnya Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Tapi tidak seorang pun yang berkata Apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayarnya di situ Lalu pergi ke kota dan berkata dengan orang-orang yang di situ Mari, hmm? lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku Segala sesuatu yang telah kuperbuat Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Raffi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka makadanku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga, penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia Dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri Maka setelah ia tiba di Galilea orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea di mana ia membuat air menjadi anggur dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana anaknya sedang sakit ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sehingga kau mati. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, Kemarin siang pukul satu, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Anakmu hidup, lalu ia pun percaya ia dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea.